Halo guys. Ketemu saya lagi ya di channel Harun Syarif Official ya. Kita lagi adventure ini ya. Di tengah sawah. Mau nyari area tempat mancing ya di kali-kali pinggir sawah. Di suasana lagi lockdown Covid begini, PPKM ya. Susah cari makan ya, teman-teman. Apa aja cari sayur ya. Kita mancing. Tuh tempatnya indah banget ya uh. Nah itu dia aduh aduh, aduh, aduh aduh Kita nyari tempat mancing Jangan menyerah Oh udah ketemu teman kita tuh ada di depan tuh tur di sawah-sawah uh. Mantap Nah, lompat kita Apakah bakal banyak ikannya di depan ya teman-teman Nah itu teman-teman kita ada di depan sana Mancing Buat sayur ya nggak kerja yang penting mah ada beras Ada beras Sayur mah nyari ya bro ya huh. Sampai di tujuan kita ikutin terus ya teman-teman ya di channel Harun Syarif Official ya. Nah ini dia tempat mancingnya nih, ikannya banyak ini. Tuh, <tuh> ini teman-teman. Wah wow, tempat mancingnya kecil begini ya. tuh Tapi ikannya mudah-mudahan banyak ya. Yuk kita lihat ya saksikan terus kita mau coba mau mancingnya. Ini teman, lepas lagi ya. Dapat kura-kura barusan. Nah, yang ini sama Mas Adi. Yang ini Mas Ucup tadi. Sama Mas Sigit Yang Ucup ini jagonya mancing ikan sapu-sapu dia, teman-teman. Tuh, ini yang ketawa ini, nah. Jago mancing sapu-sapu. Uh, lihat nih tempat mancingnya indah banget, tuh lihat tuh. Uh, lihat tuh. Uh, lihat tuh. Indah banget tempat mancingnya, ya. Oh, kali ini kita udah dikali ya udah mancing tadi udah dapat banyak dari tempat tadi aku ya. ini dapatnya ikan betik ikan betik banyaknya nih teman-teman nih nah ini dia dapatnya nih kalau di tempat daerah teman-teman sekalian namanya ikan apaan yang seperti ini ada yang tahu Kalau tempat saya namanya kan betik botuk betok. Oke udah dulu ya yang udah nonton kita masih mau lanjut mancing lagi ya disini, di sini di Kalimah. Buat teman temen yang suka dengan video saya kali ini jangan lupa ya like dan subscribe nya biar saya semangat buat menerusin video YouTube saya ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.